Hello dan Assalamualaikum bersama saya Sofuan Kembali semula dalam Saf React Hari ni kita akan react Agent Ali season 3 Episod 10 Tanpa orang masa Jom aku hype Bagaimana dengan persiapan oh, kamu? Terus start kat sini Bagus Semuanya berjalan seperti yang dirancang Unul juga menjanjikan yang sama dulu Jangan terlalu eh, yakin Eh ni siapa berapa ni? Unul silap kerana terlalu ikutkan perasaan dendam Saya hanya perlukan mata untuk tidak jadi penghalang jadi kena berjaya neuralo ha eh basta akan jadi nik kamu ooh oh, terima kasih zero pagi eh comoi ah comoi eh. bagi tahu tu Kumoh. ha nak pergi mana tu lah kat sini kenapa <laughs> <sighs> sedihnya kena tukar balik baru je nak seronok dengan teras baru. Oh, dah kembali balik. Sebatu-sebatu teraunt tu je lah. Kita terkial-kial lagi lepas ni. Ah, terasa sunyi lah pula bila yang lain dah takde. Betul. Perhatian semua ejen muda, diminta berhimpun di ruang utama selepas waktu sarapan. Bak cuti, tiada lagi latihan. Kamu dengarkan <laughs> untuk berehat sepanjang hari. Hahaha. <laughs> yeah. Ya yeah, sedihnya. Kan? Baiklah, okay. terutamanya Ali And lah Yeay, Moon Lama yeah! tak nampak Moon, saya rindu lah 60 episod kita tak jumpa Moon <tuk> Awas sangat terzingkir <tuk> <tuk> Probably kalau yang luar negara ni, aku minta Alex lah, <tuk> Alex Alright uh -huh. Alex tak banyak cakap, <tuk <tuk> tapi function Kamu semua dapat pergi camping Oh camping Yeay dan kemping yang menyedihkan. Kempi kat tepi pantai, kemping tepi tu je. Dah <laughs> tu nak bawa macam mana? Lepas kes pusat sains hari tu, ni jelah cara yang paling senang. Hilai sebab dia aku dah cerita hari tu eh. Okelah okay ni. Eh, hey, pasal kemah. File episode let's go. Eh? Huh? Hmm. <laughs> ni tak pasal kemah. Dilaranglah. <laughs> Yelah, ora nak menikmati alam semula jadi. Hmm? Apa <tif> law. Oh. <tif> Dia boleh la juara. Kan? <tif> <tif> <Dia> hmm. Ni nangis sih. <ini. tif> Sebab asa-asap. Oh puto bawah yang asap. Nangis Zalisha. <tif> <tif> eh hai yang bergerak diri comotlah tu. Comot. Oh dia bawa kat drone ni kenapa? Eh dia orang berkawan Dia apa lah projek juga? orang Aku tak, tak kan. korang semua ada lagi kat sini oh, Korang buat apa selama ni? Tengok korang lah Oh jadi observer lah Mentor eh. kita orang pergi dom lain Yang cedera dapat rawatan Makan tidur je banyak Kau lah makan tidur je <laughs> <laughs> <laughs> Sila, Aku suka season 3 ni banyak ketengahkan Rudy kan huh? Punya apa lifestyle. Apa lifestyle Bila korang dah kena singkir Akan dihapuskan <sighs> singkir betul -betul dalam aku a, sepuluh dalam tournamentlah tournament kut. Okay, Hari oh, support kat base nanti. Okey apa? Ha, sape. Aku kena turun padang. Lagi selamat. Eh, aku kena balik semula tahu depan. Sebab belum habis bertanding lagi. Oh, dia kena repeat. Kita mah hmm? aven. Sebab aku dia lah punca awal-awal. Lu -awal. bisa pergi lebih jauh tahun depan. Tapi I still love. aku tak puat hatilah Rizka serang dia kan. Den. Kita ingat orang nanti. Pesan bertanding buat medali. Guru silat gue yang kenalan mata ke gue. Sekarang gue punya alasan yang lebih bagus. Ah. So dia daripada silat. Guru silat dia kan yang suruh. Kim. Dia nak cerita pasal tempat anak yatim hmm. ke apa backstory dia kan. Dia dipilih sebab saya yang paling... Jari. <laughs> tak sebenarnya, tak. Terbalik sebenarnya kan? Sebab bak. Ya lagu ni ni pernah dibaca band Tapi boleh ada negative impact ke? Input utama sekarang terbahagi kepada 3 bahagian. Okey. bahagian perlu diakses serentak. Oh. Tiga kunci. Satu kunci ada dekat Isham kan. Ni sasaran kita. Oh, ni tiga-tiga. Macam -tiga. nanti kalau kita kacau dia. Jangan risau. Masalahnya dah deal okay. dah. Takkan menjadi masalah. Kita tak banyak masa. Oh. Relentless. Oh. Comot AK ya. Eh. Oh, dia dah tahu jalan masuk eh. Sini so, nak buka ke apa? Oh my goodness, dia letaq benda tu. Apa get get crusher. Oh lepaskan microbot dalam tu. Oh this is bad. Elisha. Ha, kau buat apa kat sini? Ha? tak ada apa. Saya ambil mood payah berpura-pura Kim. Hmm? Aku sebenarnya nak percayakan kau. Lagi-lagi lepas kita dah bersama. Tapi aku masih dapat rasa ada benda yang kau rahsiakan Memang tak ada apa yang boleh sembunyi dari awak Sejak dari kecil Sejak ni betul ke? Saya tak pernah kenal keluarga saya Ha? Suatu so kira kakak angkat dia lah Jenny tu Hingga satu hari Saya dibawa pergi Dan dipaksa untuk latih Oh ok Kalau buat salah Akan kena hukum Ramai yang tak mampu bertahan. Saya pun dah nak putus asa. Sampailah Ayah, dia jumpa si syaitan dia. ni. Ha. Yang Dia dijadikan sebagai mentor waktu tu mungkin baiklah kan, Masa tapi kau yang dah pergi jalan kemisi. Ada apa? Ada oh. agenda lain. Dia keluarga yang saya kenal. Saya harap dapat jalan kemisi dengan dia nanti. Boleh hidup macam keluarga lagi macam dulu. Hmm. Aku tak aku tahu lah macam mana. Tak sangka Tak rasa perasaan dia. ni. Aku tak rasa sedih, so, aku okay. rasa macam aku tak patutlah yang kau macam. Jangan. Cerita dia tak valid tak untuk saya. Apa? Saya tak nak dia jadi macam aku ni aku eh. Siapa-siapa lagi aku jumpa ejen muda yang buat aku rasa tercabar. Ha. Ya. Ali. Cik. Selain Ali dengan Eilis lah, tapi tu mana Chi? Ah. <laughs> Nama Alisha pun terni Tidak juga ke? Tak seronoklah kalau kau menang sebab kau mengantum. Terperangkap <laughs> Oh no, Alisha was never okay. got percaya kan dia dah. So easy weh Tapi jadi pun sama juga I isu pasal macam Irizwan waktu dengan uh, Uno hari tu kan dia hesitate. Uh dah cabut dah. Dia macam Dekat ria buka dia macam Ada rasa Nak buat tak nak buat Tapi kalau dia injekkan comot Memang Memang aku tak boleh maafkan Oh my god Dia dapat detect Lari comot Lari lari lari Jangan lawan dia Please don't Please don't Oh, kiat okay. Agtasku, Agtasku ni. Oh no. Maaf, ciuman. Yup, I hate you. Oh, lagu sedih atau lagu soundtrack lain? Yup, aku tak suka dia. Okay. Sebab dia sanggup mencederakan kucing Semata-mata nak buat objektif dia yang dia dah tahu Salah dia tahu eh Dia aware benda tu salah Sebab banyak kali kita tengok riak muka dia Macam dia tengok kawan-kawan dia yang dekat arena And then dia tengok apa mentor semua Dia rasa macam dia sedih Tapi dia ni memang lain lah Dia ni terlalu sangat uh, mengikut orang yang dah sah-sah salah kan eh? uh, Tak kisahlah Kalau dia punya back story dulu orang tu pernah tolong dia ke Pernah bagi dia semangat Tapi still tak boleh nak validatkan apa action yang dia buat sekarang Okay. So itulah dia. Uh, untuk episod 10. Kalau korang suka dengan video ni. Korang suka dengan reaction aku. Korang boleh like. Jangan lupa subscribe juga. Kita akan teruskan ke next episode. Di video seterusnya. Assalamualaikum. Dan bye-bye.